oke okay, di video kali ini kita akan mereview kopel ya atau unboxing sebuah kopel yang gue beli dari shopee dan ini diantar oleh cna dan ini pack dari plastik dan bubble ini udah gue buka untuk masih in udah gue tiba. untuk pakai bubble satu lapis dan langsung aja kita buka untuk uh, barangnya nah di sini kita mendapatkan kopelnya dan kita mendapatkan sebuah kunci L dan baut kutu ya ini kita ada baut kutu langsung aja kita buka dan ini ada barcode nya singkirin aja dulu lanjut kita buka dan sini ada buat kutunya lepas nih ini buat kutu ini buat kutu ya guys nah ini buat kutunya kita mendapatkan 5 baut kutu untuk cadangannya eh empat kali Nah, eh, dimat nih. Kita mendapatkan 5 bot kutu ya. 1 2 3 4 5. Dan mendapatkan juga ini kunci L-nya. Dan juga kopel. Nah, ini untuk kopelnya dari besi kayaknya. Untuk pergerakannya masih seret ya, soalnya belum kasih oli atau pelumas ya. Ini untuk untuk kunci L-nya. Untuk dan ini gue beli harganya sekitar 13.500 udah dapat kunci L ini udah termasuk termasuk murah ya dan ini udah dapat 5 bot kutu penjualnya baik banget ya udah dapat kunci L dan kopelnya dan untuk ukuran kopelnya ini gue beli yang ukuran 3 dan 4 4 mili dan 3 mili dan ini bototnya saya masukin aja dulu. Oke, nanti kita akan pasang ke RC ini. Jadi yang 4 mili ke sini. Perlu soal untuk masang ke sini ya. Soalnya ini 3,5 mili. Jadi ntar kita pasang ke sini. ini yang ukuran 4 mili. Masakan nanti begini, nanti dikasih buat kutub di sini ya. Dan oke, okay, langsung kita kasih solatip untuk kotak longgar begini ya. Langsung aja kita kasih solatip. Oke, okay, ini udah aku pasang dan ini untuk hasilnya. Nah, ini udah aku kasih pelumas di lebih licin. Sebelum kalian belakang kalian pakaiin pelumas dulu agar licin ya. Nah, ini buat kutunya enggak tahu ukuran berapa. Kayaknya si ukuran dua ya, M2. Dan ini yang 3 mili kita kasih matapur aja ya matapur tiga mili aja pintar kita coba periksa apakah aku punya eh ini eh ini ini tiga mili ya matapurnya kita pasang dan ini pas banget dan ntar kita kasih as untuk menghubungnya kita pasang coba ya. kalian sendiri ini agak seret ya ya ini karena ini goyang juga sih tapi untuk segini sih oke lah dan bagaimana untuk rumahnya sih kita coba ya kita pakai ekor ya terdulu kita siapin dulu